Paus biru yang terancam punah dan merupakan hewan terbesar yang pernah hidup telah kembali, kata para ilmuwan kelautan. Sebanyak 55 paus biru terlihat atau direkam pada tahun 2019 lalu, menurut Survei Antartika Inggris, yang telah mempelajari pergerakan paus di perairan sekitar Pulau Georgia Selatan, di Samudra Atlantik Selatan. Georgia Selatan dulunya berlimpah dengan aktivitas paus, tetapi perburuan membawa hewan-hewan itu hampir punah. Sekarang, Populasi paus biru serta paus bungkuk dan paus kanan selatan atau paus bali mungkin mendekati pemulihan penuh di sekitar pulau itu. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya! Perlindungan dari perburuan paus telah bekerja dengan kepadatan paus bungkuk, khususnya mirip dengan satu abad yang lalu. Diperlukan perlindungan dan pemantauan berkelanjutan untuk melihat apakah jumlah penampakan paus biru yang belum pernah terjadi sebelumnya ini merupakan tren jangka panjang, seperti yang dilihat pada ikan paus bungkuk. Proyek pelacakan paus yang berlangsung selama tiga musim dingin terakhir, melacak tiga spesies paus biru, bungkuk dan balin, ...melalui pengamatan dan rekaman audio dari lagu khas mereka. Meskipun paus biru yang terancam punah, hanya terlihat satu kali selama survei pertama di Georgia Selatan, ekspedisi ketiga dan terakhir melihat 55 makhluk itu. Untuk spesies langka seperti ini, angka itu menandai jumlah penampakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kurun waktu 40 tahun atau 50 tahun, para peneliti hanya memiliki catatan untuk dua penampakan paus biru di sekitar Georgia Selatan... Sejak tahun 2007 lalu, mungkin ada beberapa penampakan yang lebih terisolasi. Jadi, beralih dari dasarnya, tidak ada yang menjadi 55 paus dalam satu tahun. Adapun paus bungkuk, spesies ini sekarang menjadi pemandangan umum di Georgia Selatan dengan 790 paus dilaporkan selama 21 hari survei musim ini. Kepadatan paus bungkuk yang tinggi terlihat pada tahun 2019 dan 2020 dengan perkiraan menunjukkan lebih dari puluh ribu paus ini di dalam air. Georgia Selatan sekarang menjadi salah satu tempat mencari makan paling penting bagi para paus bungkuk di Atlantik Barat Daya, dan mereka hampir pulih sepenuhnya. Perlindungan dari perburuan paus telah berhasil, dengan paus bungkuk sekarang terlihat pada kepadatan yang serupa dengan yang ada pada seabad sebelumnya. Ketika perburuan paus pertama kali dimulai di Georgia Selatan, Paus Balin secara teratur terlihat pada tahun 2018, tetapi jarang terlihat tahun lalu. Ini mungkin karena mereka lebih suka mencari makan di tempat lain, tetapi data akan dianalisis lebih lanjut untuk lebih memahami perilaku makannya. Paus Balin secara historis dipandang sebagai paus untuk diburu, karena kecepatan renangnya yang lambat dan sifat ingin tahu. Para peneliti juga dapat memperbaiki tak dua paus kanan selatan selama dua musim dingin dan gerakan mereka dapat dilacak. Tim telah melacak dua paus bungkuk musim sebelumnya, dan melacak satu ketika bermigrasi ke utara sampai ke Brazil. Georgia Selatan adalah tempat mencari makan musim panas utama bagi banyak spesies paus. Tetapi industri perburuan paus di pulau itu menewaskan lebih dari 176 ribu makhluk itu dalam 60 tahun. Pada 1990-an, laporan penampakan paus mulai meningkat.